Tentang aku di hatimu Yang kau rasakan Coba kau rasakan Mudahnya bagimu untuk hapuskan Semua kenangan tentang diriku Tak pernah sedikit pun yang kau Oh betapa beratnya cinta yang kau tanamkan hingga waktu beranjak pergi kau mampu hatiku ada yang hilang dari perasaanku yang terlanjur di berharap dan ber pergi kau mampu hancurkan hatiku oh, ada yang hilang dari perasaanku yang terlanjur sudah kuberikan kepadamu ternyata Kau bertat sini berharap dan berharap lagi. Oh, oh, oh, yang terlanjur. Berharap kau tetap